Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Lestlar Lovers dimanapun anda berada Selamat datang dan bergabung kembali di channel Youtube Diva TV Yang akan selalu mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari idola kita Lesti dan Rizky Bilar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 Baiklah, para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kita mendapatkan kabar spesial banget ya dari Lidana Bila. Lidana Bila semalam mengunggah sebuah postingan foto Kyut Abang L, dan kita juga saltok banget dengan kalimat yang diposting: "Terlalu gemes Lesti Kejora, namanya Bunda Lesti, di tag ya, aduh, Masya Allah, Baby L emang selalu bikin gemes banyak orang." banyak yang menyukai banyak yang mensupport dan mendoakan ya li dan abila salah satunya juga yang selalu tentunya mendoakan mensupport idola kesayangan kita BBL selalu menjadi pusat perhatian masya allah bang L, mudah mudahan sehat selalu bahagia terus dan semoga menjadi anak yang soleh dan menjadi kebanggaan kedua orang tua amin Kemudian kita lihat juga persahabat info dari akun pusaka FM Anuskar Sukabumi Kali ini menginfokan persahabat ya top 10 dangdut pusaka edisi tanggal 28 Agustus 2022 tepatnya hari ini Kita lihat persahabat ya untuk di lima besar itu ada Desi dan Aldi bukan pacar biasa di nomor pertama di urutan kedua ada idola kesayangan kita Bunda Lesti dengan judul lagu Sekali Seumur Hidup. Nomor tiga ada Sylvia Ma, nomor empat ada Saipul Jamil, nomor lima ada Novi Rizki. Alhamdulillah idola kesayangan kita di nomor dua. Kita semakin bangga banget ya bahwa dukungan memang luar biasa terbukti. Dari orang-orang yang selalu tulus mencintai idola kesayangan terkhusus karya-karya terbaik Bunda Lesti. Dan Papa Bilar Masya Allah berada di nomor 2 Kita semua tentunya harus tetap semangat Terus kompak dan solid mensupport, mendukung karya-karya terbaik idola kita Kemudian juga persahabat ya Ada kabar terbaru siang hari ini Di rumah Leslar tentunya lagi syuting persahabat ya Leslar Metaverse bersama Prestige Production kita doakan untuk hari ini mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kesuksesan ya, bismillah terus nih kita selalu mensupport dan mendoakan apapun yang dilakukan oleh idola kesayangan kita, di slide kedua lagi pada sibuk, persahabat ya menyiapkan tentunya untuk hari ini, doakan support dan dukungan tentunya kita selalu mendoakan yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Postingan ini pun di kembali oleh akun Leslar si Comic. Kalimat caption pun dituliskan, Bismillah, semoga kegiatan hari ini diberikan kelancaran." Amin ya Allah, amin. Mudah-mudahan yang lancar semuanya. Di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan hingga respon diberikan oleh Lestlor lovers ya. Kita lihat persahabat ya, banyak tentunya komentar-komentar yang sangat positif. Dari akun LilikSasMita71 mengatakan, Masya Allah, Amin Ya Allah, Ya robbal Alamin. Tuh, Masya Allah banget ya, banyak yang mengaminkan. Mudah-mudahan lancar untuk kegiatan hari ini. Dan kita lihat juga persahabat. Komentar selanjutnya diberikan dari akun Rahmanis Cahaya Islami. Disitu mengatakan, Gak kuat tim LM, bening-bening semua Apalagi yang punya NCO-nya Aduh, Masya Allah banget ya Luar biasa nih untuk tim Lesnar Metaverse Memang keren banget Doakan juga buat Lesnar Metaverse Semoga makin sukses dan makin berkembang Kemudian disimak juga persahabat Untuk warga Konoha diingatkan Jangan sampai lupa juga streaming lagu Lenteran persahabat ya